Halo semuanya, aku Ryan, baiklah di channel aku. How are you guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Seperti biasa, hari ini gua balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan sesuai judul di video kali ini, gua pengen fokus buat ngebahas video-video penampakan yang terekam di tengah hutan. Songgol selama lama, kunci kamar kalian, matikan lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. <tuh> Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video yang pertama ini. Video ini direkam oleh salah seorang pengendara mobil di Meksiko. Suatu hari pas menjelang malam, Doi lewat di sebuah jalan kecil di pinggiran hutan di Meksiko. di mana jalan itu sangat sepi dan jarang banget dilewatin kendaraan lain. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang muncul persis di depan mobilnya. Ada sebuah anomali cahaya berwarna kuning menyala yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Warnanya itu kayak api guys. Bentuknya tuh kayak berubah-berubah dan nggak jelas. Tapi di beberapa kesempatan kalau gue lihat siluannya itu ada yang mirip kayak orang. Sosok itu cuman muncul bentar banget terus langsung ngilang lagi pas mobil ini jaraknya udah lumayan deket sama sosok yang tadi. Apakah video yang tadi itu cuman video editan atau emang bener yang tadi itu adalah sebuah penampakan? So, gimana menurut kalian? Minta. Suatu hari pas menjelang hari Natal, ada sebuah keluarga di Minnesota Amerika Serikat yang lagi kumpul-kumpul. Rumah mereka ada di pinggiran kota dan deket sama hutan. Dan di tengah-tengah pas mereka lagi asik kumpul-kumpul, ada salah satu anggota keluarga yang notice, ada sesuatu yang aneh yang gerak-gerak di tengah pepohonan di hutan dekat situ. Anjing keluarga ini pun langsung lari keluar dan coba buat mendekat ke arah sosok yang tadi. Oh my God. God. Oh my god. We were get back inside guys. Kalian bisa lihat ya, di situ ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang kayak jalan di antara pepohonan di pinggir hutan yang tadi. Walaupun kerekamnya itu dari jauh dan sama sekali nggak kelihatan detailnya, tapi kalau dikira-kira sosok yang tadi itu tinggi banget guys. Mungkin sekitar 3 meter atau lebih. Makanya abis video ini diupload ke internet dan jadi viral, banyak netizen yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu adalah Sasquatch atau Bigfoot yang merupakan makhluk urban legend yang dipercaya warga sekitar situ tinggal di hutan sekitar mereka. Walaupun sama sekali nggak ada bukti real, kalau dua makhluk yang tadi itu emang bener-bener ada. Di ada sekelompok gosanter dari Jepang yang terdiri dari tiga orang, mereka masuk dan eksplor ke sebuah hutan yang ada di Hiroshima. Pas mereka jalan-jalan di situ, mereka itu kaget banget karena nemuin ada sebuah gedung yang bentuknya itu kayak modern, tapi udah terbengkalai dan sama sekali nggak ada yang nempatin. Ya karena mereka penasaran, akhirnya mereka mutusin buat coba masuk ke dalam gedung itu. Siapa tahu ada hal menarik yang bisa dijadiin konten. Tapi pas baru masuk aja, kameramen dari tim ini tuh sadar kalau ada yang merhatiin mereka dari atas gedung. これいや、えんえ ada sesosok makhluk yang ngeliatin mereka dari rooftop bangunan itu. Sosoknya itu warnanya hitam dan cuman kelihatan bagian kepalanya aja karena kameranya memang jauh banget. Tapi karena si kameramen ini nggak yakin sama apa yang dia lihat, akhirnya mereka tetap yakin buat masuk ke dalam gedung yang tadi. Nah pas udah masuk ke dalam, mereka itu pisah karena gedung ini ada tiga lantai jadi masing-masing orang explore di lantai yang berbeda. Dan salah satu anggota tim ini yang bernama Yasuke doi ke bagian explore di lantai 1. Di situ, Doi nemuin ada sebuah TV tabung yang udah jadul. Doi coba buat duduk di atas televisi itu, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kamera. Hei! けっちゃ。 Yasuki ngerasa kalau ada yang ngedorong pundaknya sampai nempel ke tembok. Doi benar-benar kaget dan panik dan langsung teriak buat manggil teman-temannya. Abis itu mereka langsung lari ke tangga dan saling lihat-lihatan. Di momen ini, ada sebuah sosok yang super creepy yang terekam di kamera Yasuke. Anggota tim ini yang kebagian eksplor di lantai tiga, Doi itu sama sekali gak sadar kalau di belakangnya itu ada penampakan. Sampai teman-temannya ngasih tahu kalau di belakangnya itu ada sesuatu. Tapi, di momen pas Doi noleh ke belakang dan Doi putar kameranya, Kalian bisa lihat, di situ sama sekali gak ada apa-apa. Tapi karena Doi udah panik, Doi langsung buru-buru buat cabut turun ke bawah. Abis kejadian yang tadi, mereka bertiga langsung mutusin buat cabut keluar dari gedung yang tadi. Hitam. Ada seorang tiktokers yang ngalamin sebuah kejadian aneh di dekat rumahnya. Dimana belakangan ini tiktokers ini tuh selalu melihat ada sebuah bayangan hitam di seberang jalan rumahnya yang kayak mondar mandir di pinggir hutan. Dan kejadian itu bukan cuma terjadi satu hari guys, tapi berhari-hari. Sampai lama-lama, TikTokers ini jadi penasaran. Coba buat cari tahu, itu siapa sih yang sebenarnya modern mandir di pinggir hutan? Bahkan kalau malam pun, anjing TikTokers ini tuh jadi ketakutan dan selalu menggonggong ke arah sosok yang tadi. Oke, okay, doi bilang kalau sama sekali nggak ada tetangganya yang punya kebiasaan buat mondar-mandir di tengah hutan kayak gitu, sedangkan gedung di seberang rumahnya itu adalah sebuah gereja. Guys, sama sekali nggak ada lagi orang yang tinggal di belakang gereja itu. Sampai suatu hari, doi beraniin diri buat datengin sosok yang tadi bareng suaminya, tapi sayangnya mereka tuh sama sekali nggak berhasil nemuin apapun di situ. Dan sampai sekarang pun misteri sosok berwarna hitam yang mondar mandir di seberang jalan rumah tiktokers ini tuh masih belum terpecahkan sampai sekarang. Apa itu? Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang terakhir ini. Yang pasti video ini super duper creepy. Video ini direkam oleh sepasang pendaki gunung di Romania. Mereka udah berhari-hari mendaki gunung itu dan suatu saat tiba-tiba mereka tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin mereka dari belakang. Karena dua orang ini ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu makin lama makin deket ke arah mereka. Akhirnya mereka langsung inisiatif buat nyalain kamera handphone dan mulai merekam. Gua pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Ini sendiri keselipat, belum punya teman, udah jatuh, ya jatuh, masih telepon, stasiun kereta api, ah, itu kalau nggak diperhatiin baik-baik, cukup sulit buat notice ada sosok aneh yang berdiri di antara batang-batang pohon itu. Tapi, kalau gua zoom videonya, disitu situ kelihatan jelas banget ada sosok dengan kulit yang pucat dan yang lebih creepy itu adalah gerakannya, guys. Kayak sosok-sosok yang ada di film-film horor. Jujur gua nggak tahu ya yang tadi itu apaan. Banyak teori-teori yang muncul sejak video ini diupload ke internet. Ada yang bilang mungkin aja orang yang tadi itu adalah suku pedalaman yang tinggal di daerah hutan itu. Ada juga teori yang bilang mungkin aja sosok itu adalah orang yang terkena radiasi nuklir saat perang dunia kedua. Atau mungkin yang tadi itu cuma orang biasa aja atau pendaki gunung yang lain dan doi lagi mabok. So, gimana nih menurut kalian? Comment di bawah. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng